Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah info dari Al 2 wid Aidi ya kembali kita diinfokan untuk warga Koroha ayo donasi pulsa SCTV Music Award persahabat ya donasi ditutup tanggal 13 Maret 2022. Untuk donasi, silahkan DM langsung ke akun Instagram L2W.ID Mudah-mudahan dukungan semakin banyak Buat Bunda Lesti dan Papa Bilar di ajang SCTV Music World 2022 Yang akan segera hadir bersahabat ya di SCTV Semoga idola kesayangan kita bisa membawa piala penghargaan Di persahabat ini pun persahabat kita lihat dalam caption yang dituliskan oleh l 2 L2W.ID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 Ngerung di room Lesti di Jukes buat dapetin koin gratis untuk voting khusus di Jukes, tuh. persahabatnya jangan lupa, disebar juga ya, guys. Like, follow, kita bisa. Yuk, mudah-mudahan kita semua semakin kompak dan solid mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Pilar. Untuk ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan info penting juga untuk kita semua ini baru diufokan oleh Lesler Metaverse bahwa banyak sekali akun-akun yang tentu menyamakan akun Leslar Metaverse disini di Sima Kimbawan hati-hati penipuan ada akun palsu Lesler Metaverse nih yuk report sama-sama para Lestler ya nama akun asli Lesler Metaverse gak pakai titik ya di tengahnya tuh aja ini ada salah satu akun yang menyamakan namanya sebagai leslar metaforce tetapi untuk akun asli tidak ada titiknya persahabat ya dan kita lihat nih ada nama-nama akun persahabat ya nama akun seperti Force, metaforce persahabat disimak ada empat nama akun juga di sini. kita lihat ada info yang kita dapatkan Nama akun asli Leslar Metaverse cuman yang ini ya Leslar Metaverse gak pakai tanda titik koma, gak pakai tanda garis dan lain-lain. Tuh persabed ya. Nama asli Leslar Metaverse ini hurufnya kecil semua persabed, jadi sambung tuh Leslar Metaverse itu yang asli. Tentu kita harus berhati-hati karena banyak sekali akun-akun yang tentu meniru akun Instagram Leslar Metaverse dan selanjutnya, ya kabar baik juga kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah, BBL ini tentunya sudah masuk 2 bulan. Tanggal 26, bulan 2, 2022. Alhamdulillah, BBL sudah 2 bulan. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Kita doakan yang terbaik, bersahabat, ya. Buat BBL, si ganteng, si gemes, penyemangat seluruh warga konoha pastinya di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun anti antirwaji mengatakan sehat selalu abang L, soleh pinter ganteng, cepat gede ya katanya tuh masya Allah ini doa yang sangat luar biasa diberikan oleh salah satu fans yang selalu mendukung idola kesayangan kita